Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Berbagi informasi ya Ini ada kejadian Yaitu Ripka Arfan Saragi Minun Racun Sianida Usai gelapkan pajak 25 miliar rupiah Nah coba kita bahas ini kawan Ya saya bacakan lengkap bahwa Bir, Birka Arfan Saragi anggota Satuan Lalu Lintas Polres Samosir Minum Racun Sianida usai melakukan penggelapan pajak masyarakat senilai 2,5 miliar. Menurut laporan Bripka Arvan Saragi, dan komplotannya telah menipu 300 warga yang tengah mengurus pembayaran pajak kendaraan di UPT Samsat Pangururan. Berdasarkan keterangan Kapolres Samosir, AKBP Yogi Hardiman, terbongkarnya aksi tipu-tipu anak buahnya itu bermula, ya bermula dari adanya keluhan wajib pajak yang merasa janggal dengan pembayaran pajak kendaraannya. Saat itu wajib pajak merasa heran lantaran uang yang sudah disetorkan pada Gripka Arpan Saragi tidak terdata dan menunggak hingga rp rupiah pada tahun 2022. Atas kejanggalan itu wajib pajak kemudian komplain hingga kasus ini diselidiki. Bola setelah kasus ini mencuat dan dilidik penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir, berip ke Arpang Saragi kemudian bunuh diri dengan meminum racun sianida pada e 6 Februari 2023. Jasadnya ditemukan di Dusun Simulop Desa Siogung Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Ratusan orang sudah kami data dan kami melakukan pemeriksaan internal dipimpin Kasih Propam, kata AKBP Yogi Selasa 14 Maret 2023. Ia mengatakan berdasarkan hasil Propam dan Satuan Reskrim Polres Samosir didapati bahwa Bribka Arvan Saragi melakukan tindakan penggelapan pajak bersama rekannya bernama Acong. Selain itu, ada juga diduga pelaku lain berinisial ET, RB, JM, dan BS. Namun, keempat terduga lain ini belum dijadikan tersangka. Polisi juga belum berhasil menangkap Acong, orang yang selama ini membantu Bribka Arvan Saragi melakukan penipuan dan penggelapan pajak. Menurut AKBP Yogi, aksi tipu-tipu pelaku ini menggunakan modus dengan cara pelaku berpura-pura akan membantu korbannya membayar pajak. Korban diminta mengisi data, tapi ternyata dokumen yang diserahkan semuanya palsu. Dari hasil rangkaian penyelidikan, aksi penggelapan pajak ini sudah berjalan sejak tahun 2018. Sayangnya, setelah berupa arpan Saragiti tewas, barulah kasus ini terbongkar. Komplotan ini mengisi data palsu. Dan total kerugian yang telah didata sebanyak 2 miliar 523 juta 586.797 rupiah. Katanya. Berkaitan dengan Acong, polisi beralasan akan segera melakukan penangkapan setelah terbit surat daftar pencarian orang atau DPO terhadap pelaku. Polisi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sosok Acong ini. Apakah Acong ini kerabat Bripka Arvan Saragi atau pengusaha biasa yang kerap melakukan pemalsuan dokumen? Menurut Kepala UPT Samsat Pangururan, Deni Mediala, sudah ada 100 orang yang datang kepadanya menyampaikan keluhan. Rata-rata mereka mengaku sudah membayar tagihan pajak melalui brief KAS. Mau diproses pun, oknumnya sudah meninggal. Kami berinisiatif meringankan biaya denda sebesar 85 Kata Meliala kami 9 Maret 2023 Kalau angkanya belum bisa kami berikan jumlahnya Dari hasil pemeriksaan UPT Samsa Pangururan ada 300 berkas bermasalah ah. Bagaimana kawan ini masalah pajak ini Enaknya memang uang pajak ini ya Wena bener sekali ini pajak. Ini semakin mencuat. ini masalah pajak. Ya selama ini kalau dulu itu kita dikejar-kejar bayar pajak apapun itu ya. Tapi bisa satu sisi ada oknum-oknum yang merusak semua ini. Ya mulai dari dirjen pajaknya sendiri yang kemarin ketangkap apa lagi diaudit. Nah, ini ada lagi oknum, tapi sudah kembali. Nah, sebelumnya, ya, saya secara pribadi turut berduka cita. Ya, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amalnya, almarhum ini, ya. Nah, dengan banyaknya mencuat masalah uang pajak ini, ternyata uang pajak ini, kawan, enak. Enak, makanya mulai terbongkar ini yang yang memainkan uang pajak ya kan nah ini seharusnya diaudit semua ini orang-orang yang yang masalah menangani pajak ini harusnya diaudit semuanya ya semuanya dari sahabat sampai merauke dari pusik sampai daerah bisa jadi banyak sekali orang yang bermain pajak ini tapi belum ketahuan ini punya yang kata orang karena asnya saja. Wah, enak sekali ternyata uang-uang pajak itu ya. Nah, Ayo sahabat kurang Indonesia itu polototin itu orang-orang yang pajak-pajak itu kawan. Jangan hanya kita yang dikejar-kejar pajak, didenda-denda pajak. Sampai ada orang ngutang untuk bayar pajak. Karena perlakukan denda pajak. Tapi ini oknum-oknum begini. Ini ngeri. Dan sudah mulai bermunculan. Saya lihat itu di medsos. Ada anak-anak orang kaya. pamer kekayaan. Beberapa orang saya lihat itu. Setelah dicek. Orang tuanya orang perpajakan. Nah kira-kira wanya dari mana itu. Kalau hanya mengandalkan gaji. Tidak akan mungkin sekaya itu. Ngeri ini bro. Ngeri. Saya juga tidak habis pikir ya. Ternyata uang pajak ini enak rasanya. Enak. Ini saja kawan. Kita akan lihat perkembangannya. Baikkan videonya.